Teruk guys, polos guys. Babon. Ha. Uh. Udang lobster. Guys, suara somewhat. Oh. Lain. Lawai bodoi. Dua orang juga. <laughs> oh ni. Oh gang ni ni. Kecet ni luar Oh. oh. rantai gal motor sini. Oh, ya. Bape. <laughs> Umpan ditinggal Bape meleset. 그분이요. <laughs> 여러분 ya, spot 이연이 <laughs> Udah, apa itu trend. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tadi kan di hulu mutuk lubuk mau balik ke hiliran jembat balik itu heeh oi film rambo Vietnam itu sarang-sarang teroris itu signal <laughs> <laughs> <laughs> <Sponis. laughs> Ayo lebih Hahaha Pihapi po Lenggodong lebih dari Ini lebih Itu Lematan gantung tu nak nak awak ambil tu nah. Nah. Oh, sekilo lagi di sini. Memutar ni mungkin 2 kiloan. Katong ni jambu tu. Oh, banyak ni. agak ringan lah, ini para di Manulah kenapa? agak kemarin itu banyak tantangan, jelatang ini kena jelatang belakang, tapi kenapa? hitam? nge-meng awasatnya, jelatang ini nge-meng pas Ini mah, gigi satu turun ya. Hai, <laughs> sepatu dari giginya, tam! Sepatu kita sepatu bot. Sepatunya, sepatu Oh, sepatu bot nih. Selip dikit, oh yes. <laughs> <laughs> Wah, tadi yes. Napal, ada namanya uh. <tuk> Hai, boleh, boleh, Mudah-mudahan sepot ini menjanjikan. Sepot kita. Sore ini. Tanggal 2 Januari. 2023. Dia akan terbuka kaya tu. Ini tu diyangkut. Tak ada talinya di lepas. di wadil nah pacul pakai tuat kan hitam uh la Asa ku Nye tu salah tangkap gitu nak ke mana Ngayil dia Fikir hmm. kan nak ke lubuk Mungkin kan jadi hulu ke dia, awak ngayil ni Dan fikir Nye pada awak ngulungin dia Acak palak lubuk sekalian Balik ke kan dia tinggal berhilir lagi kata. Hulu ni Anam ya, ini Hulu hmm. ni Tikungan tajam. Op. <laughs> Tikungan tajam, guys. Tikungan tajam. Awalnya kelam, ngung ngung gitu noh. ini montai. Mas sini ya. Tikungan tajam, guys. Ini ayak dulu sini. tak uyah ayah uyah dalam itu. Nilla ini yang dari atas tadi, guys, jembatannya, guys. Ini, oh, oh, oh. Jadi jembatannya tidak bisa berdua lewat ini guys. Harus satu-satu harus satu, satu lewat jembatan ini. Nah. Karena jembatannya rawan. Satu-satu. Guys, -satu. kita mulai antrian dulu guys. Satu jam perjalanan kaki. Spotnya lewat ranan ya. Nah. Dari apa sih itu tadi? Pucuk itu, sih, kita tadi. Ini pucuk itu, kita tadi. Oh, satu jam, guys, satu jam belum apa-apa. Oh! Aku ngesirnya buat jembatan ayun tadi. Angin ayak dua jembatan ayun tadi halap. Ini kan kehobek kerah itu. Mancing, baru mau mancing, muter, ada jembatan besar ya bawahnya, masih jauh? Oh, kami dari atas tadi, oh muter ya, salah alamat nampak Google, dari pintuhan, Google Map nya salah ini, ayo Bu ya <collaboratas sesuarai> Wah, well, lebih ganas sih. Oh, ya, terpancing salah muter-muter. Oh, iya. <BLANK masculinity> guys, muter tapi ini katanya muter-muter ya lah, muter ini gitu, sudah kepala nggak putar-putar ini, uh, sudah satu jauh lebih jalan kaki guys, dari atas itu muter gitu sampai ke sini tadi dari atas tadi kan nampak uh, teran ini <tuh>, terlihat jelas. yang kendor jiwa pemancing tidak ada halangan semoga benar, benar sportnya menjanjikan ini berbuah keluarga masih satu kilo lagi dari sini untuk tepat sport kita mancing malam ini <tuh> saya ikan sidat plus dengan semah dari sini atau keren ikan pasar pasar ikan mas kan pergunungan sudah terdengar sih suaranya, Tuh guys bayangkan <tuh> tak dapat kubayangkan, guys masih satu kilo lagi perjalanan guys ini napal ini kalau lewat pakai motor, aduh menangis, mobil apalagi lari-lari. Halo, ngapain naik Ntar tuh hon. itu guys, hmm. oke okay lah, <tuh> ada berbagi untuk berbagi tips ya untuk tips kalau kita dalam perjalanan menaik tanjakan yang tinggi seperti ini, jangan sekali sekali melihat ke atas, tapi tidak melihat ke bawah, <tuh> karena itu akan mempengaruhi tenaga dan fisik kita. Kalau kita melihat ke depan tanjakan ini terpengaruh ya kita di sekitar tapi terus berjalan pandangannya tetap ke bawah sini jadi setinggi apapun perjalanan itu tidak terasa ya ini berawasan-awasan nah jadi sampai kita sangat curam guys Uh. Alhamdulillah Bayangkan guys Dari situ kita tadi Di atas itu turun sebar Mantap guys ah, Ikuti terus Di channel Adar Jelas Salam Satu hobi Tung, guys, kita ada di Kecamatan Majah Teran Tuh guys Terbesar gerasi Kedataran Kita ada di Teran Kedataran ya Huh, ke lingat guys <tuh>. Pantang kendor jembatan yang akan jadi tempat spot kita mancing spot kita mancing omeng <tuh> kalau disitu ya Yes. Kita turun dulu ya Dia agak terjam Lumayan Turunan Ya guys Spot kita guys Spot <laughs> <laughs> Ini namanya spot Oh, J2 gak ala ini J2 gak ala timah ya J2 gak ala ini dia jadi dj tiga Dia satu sedang ni. Ni dia satu saya sedang. Kalau pun main ni tam. Ter sudah tam. Ha. Sudah tam, ya woi masih nyusul. Woi, sampai awak mesti ni tadi ha. Beli gadoh ni jauh okay, guys, ini sport kita setelah uh, begitu jauhnya kita berjalan Ini lokasi kita manteng sidat Sama semah ya Nanti Kita harus cari titik-titiknya dulu <coughs> Sebelum mari gelap titiknya. Panjang panjang lobok eh De tahu lewat situ, de tahu. Ha? Baca Ini nyebrang 4 pucuk lagi Baik lagi Salah Ada apa sih ni? Polak balik Jadi Kita masuk perkebunan Warga ya. Uh. duduk ini Kita turun naik Turun ini Turun lewat sini Bawah ya turun lagi oke mantap sampai nanti ya oke guys ini lokasi kita mancing ya kita harus buat tempat pancing dulu sini kita manfaatkan kayu bambu yang ada di sini nanti ini lokasi kita mancing ya sini. bambu kita pinggir dulu. Oke kita pikir pikir dulu guys, biar ada mancing nanti malam Ya ini terus ya Oke Guys, spot kita mancing ya Ini Lubuk ya Ini kita Prediksi mudah-mudahan lah disini karena ya Oke, eh, gitu ya Kita tangan pancing dulu kita mancing batu-batu ya airnya mantep nggak jernih ruh guys Mantap guys. Spotnya guys. Oh, oh. Wajar bang. Masih masuk mulutnya bang. Mulutnya besar. Mulutnya besar. Alhamdulillah guys. Menjanjikan. Mantap, mantap, mantap, mantap. Yes. Dan bau kenur tam, tam, tam, bau kenur dah, kenur bau dah, kenur, kenur bau dah, ada di kenor bawa kenor ada kenori ada mantap support sini dapat udang besar <manyian> bubuh besar keren keren keren keren, keren. oke okay guys udangnya guys babon udang dahsyat ini babon udang babon nah. udang besar tapi udang tambak saatnya panjangnya nah. mantap spotnya ternyata udangnya banyak tren tren guys, plus, guys. Ah. mampu goyangnya, guys. Aduh. <laughs> guys. Dari bawah tuh, guys. <laughs> Gigi satu double kardan terbayang guys. Awak pergi tadi nampak pohon ini sungai. Au apa nama Banyak nuhau no tau. Oh. Dalangnya lebah. Uh. Tu guys. Masih sejam perjalanan lagi. Bape kelihatan, guys. <tess> <tess> Yang pergi tadi kok lumpo, Pergi dari teras hmm. Belum terlalu habis tenaga, guys. Saya ada kita di sport. Di kilometer 20. Maje distran dataran. Uh. Tempatnya keren, guys. Menurutnya terlalu sorean Jadi lubangnya terbesar, guys. ternyata guys kenawi ini semua bu guys Berbinasa, binasa guys hmm. cuci dulu yang besar lepas nah, mantap guys guys mantap ikuti terus di channel ada harci ya untuk disebutkan spirit ketiga dengan spot kita yang baru 2023, ini. mantap kan? Plus, daun berapa plus lawannya ikan plus? Daun berapa plus namanya? Nah, ikan plus itu lawannya. Pertama yang aku